Ini kau tidak bisa menolong putrimu dulu. Sekarang kau juga tidak bisa menolong gadis ini. Menjadi menyingkir dari jalan. Kau tentang aku Kau tidak bisa berbuat apa-apa Terserah kau mau apa Walau kau berteriak seteras mungkin Dan menuduhku di depan semua orang Aku jamin tidak akan ada yang percaya Begitu rupanya Kau mengumpulkan bukti-bukti Tentangku Tapi Dewa Tidak membiarkanmu menang Maka Dewa Menolong diriku, lihatlah! <tuk> Ini yang kau inginkan, ha? kau cari bukti terhadapku, akan kuberikan buktinya. Tangkap! Ay, Ikat dia Buah Nandi hmm. Tangkap Buah dia Coba ayo Lepaskan Cepat Cepat Lepaskan. Ayo jalan Lepaskan Lepaskan Cuma. Buah Nandi Buah Nandi Buah Nandi Lepaskan dia Kau akan lihat Bagaimana kematianmu Selesai ke pernikahan dari sini, lalu kita pergi dari desa ini selamanya. Ayo, Lepaskan aku! Jalan! kita dipersilahkan lepaskan aku lepaskan <guluh> lepaskan tutup, aku tutup mulutmu jangan berisik Bingung, guru akan segera datang ku harap kau ingat kata katanya tentang kedua orang tuamu Shh, jangan berisik hidup kuranan hidup guru hidup kuranan hidup mulai upacaranya baik kita tunggu pemain musiknya dulu mereka akan segera datang tanpa mereka acara belum lengkap baiklah bahkan dalam suasana seperti ini kau masih ingin ada hiburan penantian bisa saja merugikan putraman Entah cara serius hampa Ram Jadi sing. Jagdis. Jagdis. Ada orang di sana. Anandi, kau jangan takut, aku akan menolongmu Tenang saja, aku akan cari alat Anandi, pegang ini, lalu naik Anak ini bertahanlah. <SISIS> <SISIS> Nih. Ulurkan tanganmu. Ana nih. Bertahanlah Ana nih. Kenapa kau bisa jatuh ke sana? Akhir aja. Ahiraj Maksudmu Jagdis Ahiraj masih hidup Ahiraj Singh masih hidup Tidak Guru Anan Maharaj Tidak lain Adalah Ahiraj Dia berusaha melenyapkan aku Kavita Jagdis Kita, kita harus hentikan pernikahan Kavita Iya Ayo Anandi. Ayo cepat. Anandi ayo. <tinyan> Kenapa ibu bawa aku kemari Dengar nak, ibu merasa khawatir Dengar, kita sudah membereskan Anandi Tapi jadis dan polisi menunggu di luar Kau belum lepas dari bahaya Biar ayahmu mengurus pernikahan itu Kau harus bersiap untuk kabut Ayo nak, ikutlah dengan ibu Ayo, iya Membongkar kebenaran, kau harus mengaku di depan para warga bahwa Anan Maharaj adalah suamimu, akhirat yang menyamar. भद्राय राम चंद्राय मान तेरा गुना था न था सीता यह पतिनम नीलांबु शामल कोमलांगम सीता समारोपित वां भागम पाड़ो महासायक चापम नमः इरामं दशवंशनाथं Lama suamimu menipu para warga desa Sekarang kau harus bongkar rahasianya pada mereka Bukankah dia pengikut guru? Pengikut? Dia bukan pengikutnya Tapi dia adalah istrinya Dia istrinya guru, yang tidak lain adalah akhirat seorang penjahat. Dia buronan yang menyamar jadi guru dan mempermainkan emosi kalian semua. Kau bisa buktikan Anandi, guru membantu kami menyelesaikan masalah kami. Bahkan pernikahan dini hari ini demi kesejahteraan desa kita juga, iya kan? Pernikahan dini membawa kesejahteraan desa? Dialah buktinya Istri akhirat, Harki Tanya dia Dia bohong Dia berbohong Guru Anan adalah pria yang mulia Dia ingin mencemarkan nama baik pria yang mulia Suamiku telah menikah Aku ditinggal suami Jika begitu kenapa pakai baju wanita menikah Iya jawab saja jangan diam saja ayo kenapa ayo jawab. Jawab. jawab jawab Harki jawablah pertanyaan mereka kenapa kau oleskan sindur di kening jika kau memang sudah ditinggal suamimu jangan terpengaruh kata katanya jangan biarkan dia menipu kalian kalian tahu dia sangat membenci suamiku makanya dia berusaha untuk menjebakku. Ya, baiklah. Kenapa tidak beritahu yang sebenarnya? Kau ditinggal oleh suami, lalu kenapa kau pakai baju wanita menikah? Aku harus jawab apa? Aku sangat merindukan suamiku. Jangan menipu kami. Semua orang tahu, wanita ditinggal suami tidak pakai sindur Dan tidak pakai baju seperti itu Ya, ya, ya, jelaskan. Jelaskan, ya jelaskan Kenapa, ya, saja, jelaskan. Ya, jelaskan. Kenapa jelaskan. kalian memaksa Jelaskan, Kenapa tidak mendesaknya? Apa kau bisa membuktikan bahwa suamiku masih hidup? Bahwa Guru Anan adalah suamiku? Kau punya bukti? Kau punya bukti, ayo tunjukkan, ayo tunjukkan, buktikan Jawab Anandi Iya jawab Anandi, ya, jawab Anandi, Iya ya, ya, ada Aku punya buktinya Bahwa guru Anan adalah akhirat yang telah menyamar Para pria dan wanita berdiri untuk mengelilingi api suci. Siapa yang menghasut kalian untuk melawan? Dan kenapa kau bawa para wanita ini kemari? Tidak ada yang menghasut. Ini suara para ibu yang ingin menolong anak-anaknya yang dikorbankan dengan atas nama pernikahan, Dini. Kami tidak akan biarkan kau berbuat dosa. Sekarang tidak ada yang akan mendengarkanmu lagi. Dia adalah akhirat sing. Dia yang mendorong Bu Anandi ke dalam sumur. Dia juga mengancam akan mengumpankan orang tuaku ke mulut buaya jika aku sampai menolak pernikahan ini.